Halo sahabat Zodiac 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang 5 yang terus kini terbuka dan mampu melunasi hutangnya di awal bulan Oktober tahun 2021. Namun buat kaum yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Yang pintu akan terbuka dan mampu melunasi hutang di awal bulan Oktober tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak. Yang pintu akan terbuka dan mampu melunasi hutang di awal bulan Oktober tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini kita membuka dan membacakannya. tujuh zodiak yang pertama adalah. Ace of Pentacle untuk sudik yang pertama kita mempunyai seseorang yang bersedia Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan pintu resmi terbuka dan mampu melunasi utang di awal bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan sosok seorang Aquarius akan rumah satu tawaran pekerjaan yang sangat besar nilaiarkannya yang mampu mengubah kehidupan mampu mengubah keuangan mampu mengubah pintu rezeki. Dan di sini juga seorang Aquarius akan mencoba satu pekerjaan yang baru di mana di sini menjadi sumber penghasilan kepada seorang Aquarius. Sehingga di sini seorang Aquarius akan mampu melunasi utang di awal bulan Oktober tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan membuka usaha yang baru, usaha tambahan yang di mana di sini dalam bentuk upaya untuk meningkatkan keuangan. Dan untuk kartu support energinya adalah kenaik OK. Secara umumnya, kenaikan otot itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang berada di sekitar Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan suatu pekerjaan yang dimana di sini pekerjaan tersebut dia dapatkan dari orang terdekat orang-orang di sekitar yang mampu mengubah kehidupan keuangan sehingga di sini seorang Aquarius akan mampu melunasi hutang di awal bulan Oktober tahun 2021, serta di sini doa dari seorang pasangan. Akan bisa menjadi pembuat pintu rezeki seorang Aquarius akan terbuka, dan untuk kartu kesimpulannya adalah: The Star. Secara umumnya, The Star itu diartikan impian dan harapan serta cita-cita, dan jika kartu The Star kita gabungkan dengan jelek yang pertama di sini, menggambarkan impian, harapan, cita-cita seorang Aquarius untuk melunasi hutang di awal bulan Oktober tahun 2021 akan bisa ia wujudkan dengan menerima satu tawaran pekerjaan yang besar nilainya yang dimana pekerjaan tersebut berasal dari orang-orang terdekat orang di sekitar Aquarius sendiri dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Eiko pentakel ataupun delapan koin untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan pintu resiko yang terbuka serta bisa mampu melunasi hutang di awal bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah yang pantang menyerah yang selalu berjuang untuk mendapatkan keuangan yang lebih maksimal lagi dan di awal bulan Oktober tahun 2021 seorang Virgo tidak akan menyangka dan tidak pernah menduga sebelumnya bahwa keuangannya akan semakin meningkat dan seorang Virgo akan mendapatkan satu kepercayaan dari orang lain yang mampu mendapatkan keuangan finansial lebih bagus sehingga di sini seorang Virgo mampu melunasi hutang di awal bulan Oktober tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara king of Cup itu diartikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar jilbo sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang pilgo merupakan sosok seseorang yang selalu berjuang, yang gigi dalam bekerja untuk meningkatkan keuangan kehidupan, yang dimana di sini seorang Virgo akan mendapatkan satu kepercayaan untuk menjalankan sebuah pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang usianya lebih tua dari Virgo yang mampu mendapatkan keuangan finansial lebih bagus lagi sehingga di sini seorang Virgo akan mampu melunasi hutangnya di awal bulan Oktober tahun 2021 dan jika kartu dasar kita lakukan dengan jadi yang kedua di sini menggambarkan bila harapan dan cita-cita seorang Virgo untuk melunasi hutang di awal bulan Oktober tahun 2021 akan bisa ia wujudkan dengan menerima pekerjaan dari orang-orang sekitar dengan menerima pekerjaan dari orang yang lebih tua dari seorang Virgo yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan disinilah dikategorikan pintu rezeki akan terbuka dan untuk zodiak yang ketiga adalah ten of one ataupun 10 tongkat untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang pintu rezeki akan terbuka dan mampu melunasi hutang di awal bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan seorang Scorpio akan berusaha bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak mau bergantung kepada orang lain yang dimana sini menjadi pengangkat keuangan peningkatan kehidupan peningkatan finansial peningkatan karir akan ia dapatkan di awal bulan Oktober tahun 2021 dan di sini juga tidak terdapat kemungkinan seorang Scorpio akan membuat sebuah relasi ataupun akan bekerja sama dengan orang lain untuk meningkatkan keuangan serta finansialnya sendiri serta disini seorang Scorpio akan membuka usaha tambahan yang dimana di sini dalam bentuk upaya untuk meningkatkan keuangan dan untuk kartu support energi ini adalah page option secara umumnya page option itu diaktikan seorang anak dan di disini menggambarkan pintu rezeki seorang Scorpio akan semakin terbuka di awal bulan Oktober tahun 2021 yang dimana disini pintu rezekinya akan terbuka dengan bantuan doa dari seorang anak doa dari sebuah keluarga doa dari seorang anak yang berada di sekitar serta di sini seorang Scorpio bertujuan untuk membahagiakan keluarga dan membagikan anak yang dimana disini menjadi penyemangat kepada seorang Scorpio untuk mendapatkan income yang lebih bagus lagi serta di sini seorang Scorpio digambarkan akan mampu melunasi utang di awal Oktober tahun 2021 dan jika kartu besar kita gabungkan dengan judik yang ketiga di sini menggambarkan impian harapan cita-cita seorang Scorpio untuk melunasi hutang di awal bulan Oktober akan bisa ia wujudkan dengan bekerja tanpa bantuan orang lain tidak mengharapkan bantuan orang lain bekerja dengan ini cara sendiri dengan dukungan doa dari seorang anak serta dukungan doa dari sebuah keluarga Scorpio sendiri yang dimana di sini membuat keuangan akan semakin meningkat lagi dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Ace of One untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Capricorn yang dimana di sini digambarkan seorang Capricorn pintu rezekinya akan semakin terbuka dan ia akan mengakumulasi hutang di awal bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan, Songa Kapwekong akan mulai menata-menitik kembali pengeluaran pendapatan yang dimana di sini akan membuat finansial lebih bagus dan dalam keadaan stabil dan diprediksi yang kedua di sini digambarkan seorang Capricorn akan menerima satu tawaran pekerjaan yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn akan membuka sebuah usaha baru usaha miliknya sendirinya yang dimana di sini akan menghasilkan hasil yang maksimal kepada kehidupan seorang Capricorn sehingga di sini seorang Capricorn mampu melunasi hutang di awal Oktober 2021. Dan untuk kartu support energi ini adalah King of Sword. Secara umumnya, King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang berada di sekitar Capricorn sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Capricorn akan menerima satu tawaran pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut berasal dari seseorang yang usianya di atas Capricorn, seseorang yang dekat dengan Capricorn yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi, dan di sini seorang Capricorn akan mulai didukung, dimotivasi, serta... Diberikan masukan oleh orang tua untuk memperkeluhkan pengeluaran pendapatan akan berdampak positif kepada kehidupan sendiri, dan jika kartu destar kita gabungkan dengan judi yang keempat di sini menggambarkan impian harapan cita-cita seorang Capricorn untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk meningkatkan keuangan, untuk meningkatkan finansial, meningkatkan karir, akan bisa diwujudkan di bulan Oktober tahun 2021, ini mana di sini juga menerima satu tawaran pekerjaan yang besar, harganya yang mampu mendongkrak keuangan finansial sehingga di sini digambarkan seorang Capricorn akan mampu melunasi hutang serta di sini pinta rezeki akan semakin terbuka dengan membuka sebuah usaha yang baru yang dimana di sini usahanya akan berhasil dan mampu meningkatkan kehidupan rezeki finansial seorang Capricorn lebih bagus lagi dan untuk kartu jelek yang kelima adalah two of sword, ataupun dua pedang. Untuk sudik yang kelima di sini kita mempunyai seseorang yang prosedio Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan mampu melunasi hutang dan pintu rezekinya akan semakin terbuka di awal Oktober tahun 2021. Di sini dua pedang menggambarkan, satu seorang Pisces akan mampu melunasi hutang di awal bulan Oktober tahun 2021 dan yang kedua seorang Pisces akan mendapatkan pintu rezeki yang terbuka serta di sini digambarkan juga dua pedang dapat mengartikan seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana disini datangnya sekaligus yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan serta finansial lebih bagus lagi. serta di sini juga tidak untuk kemungkinan seorang Pisces akan mampu mendapatkan satu pilihan yang dimana sini pilihan untuk menjalankan karir keuangan yang mampu mendongkrak kehidupan seorang Pisces di awal bulan Oktober tahun 2021. Dan disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang bisnis akan dipadu oleh seseorang untuk menjalani usaha yang baru, yang dimana sini akan mampu mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energi ini adalah King of One. Secara memiliki King of One itu diartikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri, dan disini menggambarkan. Seorang Pisces akan dipandu oleh sosok orang tua, sosok orang terdekat yang usianya lebih matang pikirannya Untuk meningkatkan karir, untuk menjalankan sebuah pekerjaan yang dimana disini membuat pintu akan semakin terbuka Serta sini seorang Pisces akan mampu melunasi hutang di awal Oktober 2021 Dan jika kartu destan kita gabungkan dengan sudek yang kelima sini menggambarkan Impian harapan cita-cita seorang Pisces untuk mendapatkan pintu resmi yang terbuka di awal Oktober Akan bisa ia wujudkan dengan panduan dan dukungan dari orang-orang sekitar orang-orang yang usianya lebih matang pikirannya serta orang tua bisnis sendiri yang dimana sini akan mengajarkan seorang bisnis untuk membuka usaha yang baru yang membuat keuangan finansial lebih bagus lagi serta di disini seorang bisnis akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus dari orang-orang terdekat dari orang-orang yang usianya di atas bisnis sendiri yang membuat seorang bisnis mampu melunasi hutang di awal Oktober 2021 dan di disini bisa kita simpulkan Lima zodiak yang pintu rezekinya terbuka dan mampu melunasi hutang di awal Oktober 2021 adalah yang pertama zodiak Aquarius, yang kedua zodiak Virgo, yang ketiga zodiak Scorpio, yang keempat zodiak Capricorn, dan yang kelima adalah zodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang lima zodiak yang pintu rezekinya akan terbuka di awal Oktober 2021 serta mampu melunasi hutang. Semoga bermanfaat. Ingat like, comment dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.